Hey, halo, what's up guys? Baikin semua so, gue, finis diri kita hari ini bakalan Besin ...se posis senel lagi 2021 Tahun baru Banyak yang baru Banyak kejadian baru Banyak berita baru Dan... So ya yeah guys, uh, welcome to the new year, welcome to 2021 guys. Agak-agak 2012 yang dibalik 12 Jadi di 2021 ya. Hmm, semoga nggak jadi kita bicara. Nih. Anyway guys, ya kita langsung masuk aja ke meme-meme yang baru, ada berita-berita baru dan tahun yang baru jelas pasti masih ada banyak sitpos lagi guys. Jadi ya kita cari-cari aja, oke sitpos pos apa yang bakalan ada muncul di dunia ini loh. Kenapa gitu? <laughs> Sebelumnya aku mau ingetin lo buat kalian jangan lupa untuk follow FB, YouTube dan Ig gue, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini untuk melihat konten-konten berikutnya. By the way, video sebelumnya tentang reaction to. Rewind 2020 udah ada dan kalian mungkin yang belum nonton mau ditonton lagi dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian dan komen kalau kalian punya opini ataupun apa ataupun kalian mau request gue reaksi sesuatu go ahead, komentar dan gue bakal lihat semuanya dan ya. let's get into the first meme di tahun 2021 ini kita tahu ada hal baik vaksin corona akan disebarkan mulai dari tahun ini tapi gue yakin ini pasti menuai kontroversi dimana orang-orang terutama anti vaksin pasti berpikir kalau santanya ini dipasangin chip dan segala macam untuk nge kalian takut vaksin karena ada isu akan dimasukin chip Dear Kamu tuh gak seperti itu hahaha <laughs> Gue suka sama orang-orang yang bilang gitu kan Nanti kosan saya pakai vaksin, nanti kamu dimasukin dimasuki ya Yaelah microchip ya kayak lu penting-penting amat gitu Lu ngapain gitu Kalian tuh takut-takut ke apa sih? Takut ke track gitu Misalnya kalian lagi ada di mana? Lagi ada di hotel-hotel gitu kan <laughs> Lagi ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya kalian berada gitu kan Atau gimana gitu Atau mungkin kalian sedang melakukan sesuatu atau melakukan pembelian sesuatu gitu kan Atau mungkin kalian takut data kalian disebar dan dipakai yang aneh-aneh hei lu pakai takut dikasih microchip tapi gila ada aplikasi ngasih cashback goceng Aja rela nyerahin email, nomor HP sama foto KTP Takut microchip-microchip segala macem Bilang vaksin-vaksin itu aneh Tapi kan, ya ada gitu kan By the way, gue yakin diantara kalian yang keluarganya pasti ada aja gitu yang Di WhatsApp grup udah ada kayak gini-ginian gitu kan Microchip-microchip hati-hati terima wax, -wax <laughs> Jadi okay, guys jangan lupa komen kira-kira kalau sendirian kalian dapetin WAWA kayak gitu Terutama di keluarga kalian sendiri apa yang bakal kalian lakukan guys 1 Januari, apa ini? Oh bu! Eh, oh, datang langsung ditabok bos. Eh, eh, Ngakunya kerjo, malah ketemu sama dia Eh, rasang ngerekam Eh rasang <laughs> Di saat dia lagi oh, jelasas ya. marah-marah supaya si orang ini yang lagi ngerakam <tuk> jangan rekam dia masih sempat ngomong. Asyok. <tuk> <tuk> Pecinta-pecinta drama Indonesia tuh kayak gini gitu kan, kalau Sandela sesuatu dibilang gitu. Jangan direkam, jangan dimasukin televisi. Tuh, meskipun udah ada tanda tangan juga gue, gue agak gue kadang-kadang masih nggak yakin sih kalau Orang-orang yang terutama sinetron-sinetron kayak misalnya reality show, katanya balikan sama mantan, minta maaf sama mantan dan segala macam apapun yang dibilangnya katanya, maaf, kata-kata kata maaf belum tersampaikan dan bla bla bla. Itu nah, Itu gua agak Tegak gak yakin sih antara itu reality atau bener-bener orangnya tanda tangan Karena menurut kalian lucu gak sih? Kalian belum minta maaf atau mantap belum minta maaf Terus udah gitu udah gitu mantan kabur Masih sempet-sempetnya diminta tanda tangan That's fine Gue ngakak kenceng banget ini malam-malam Kenapa <tuk> <tuk> sih emang deh My Little Pony ini acaranya anak-anak kan? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kenapa dia bisa lupa kalau sandai batasnya panggung tuh di situ gitu? Loh. Harusnya kan profesional profesional biasanya udah punya, udah tahu gitu batas-batasan panggung tuh ujungnya di mana gitu. Tapi kok dia lupa ya? Gue lebih penasaran tampang anak-anaknya gimana ya? Hmm. Lebih menarik sebenarnya tampang anak-anaknya pas ngeliat kalau Sanday Kudak suka mereka tuh jatuh itu. Gue penasaran sih sebenarnya saya gak ada klipnya ya? <laughs> Info ngap? Ini rumah sakit di mana? Kok kurang ajar congornya Mbak Andin di kenalis oh, patu? <laughs> Emang nggak ada gitu alat-alat lain yang lebih pantas untuk mengikat sebuah respirator di kepala? lalu gitu kan kayak nggak ada barang-barang lain gitu yang bisa pakai gitu. Kenapa mesti pakai talis batu sih? S kenapa? Muda. Mana saya tahu. Bapak yang nulis kenapa tanya saya? Saya tanya siapa? Eh, yang gak dilanjutkan sampai kelar gitu. Orang-orang tuh bertanya-tanya gitu. Tapi ini janjian S3 marketing ya ini, ini salah satu cara S3 marketing supaya orang tertarik untuk nge-share kali ya, supaya ada-ada Bahan-bahan si posting gitu kan si posting tuh saat ini lagi menjadi sesuatu yang sangat-sangat trending dan eh suka banget gitu dipakai buat advertising dan segala macam gitu apa nih? Oke okay, bocah-bocah lagi pada mabar Free Fire, PUBG di apa sih ini toko HP ya? tentang apa khusus? Ah kan bener kan? Gua udah tahu penjambretan ini nih. Apa aku dimaling? Aku dimaling. <laughs> Waduh, digebukin nggak di sama main? Gitu? Apa aku dimaling ya? Udah panggil polisi kayak atau apa gitu telepon kayak. Si ibunya masih nanya lagi apa ya kemana dimaling, bu. <laughs> semakin kalian lihat detail-detail di video ini ya semakin lucu. Bu, nggak tahu kenapa ya lihat aja ini kucing loh. Kucingnya nyantai-nyantai gitu loh. Anaknya teriak-teriak gitu kan nyantai gitu. Tuh. Tuh, kucingnya nyantai gitu kan. Udah gitu orangnya juga jalannya santai gitu. Tolong, teman tidak perlu. Jam shot nomor satu. Kabur gitu. Bukan ini kejar gitu sama anaknya gitu kan. Apa ya dimaling? Dan terus ada bapak-bapak yang dari lagi <laughs> jalan baper. dipegang di tangan bu diambil <laughs> ngapain dia squad jam <laughs> HP ilang workout dulu <laughs> oke okay guys uh, satu hal karena gue juga pernah jadi coba pencapretan jangan pernah memberi sudut pandang yang bisa membiarkan orang ngambil gadget kalian dengan gampang gitu dimanapun gitu itu sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan sih buat si bocah jadi ya jangan sampai kejadian nama kalian juga sih Gua harapnya gitu <laughs> di grup PC game Indonesia seberapa greget PC lu saya nyalain PC nyalain internet buka browser login FB coba buat beda takun anda hahaha <laughs> hahaha so So oh sad, also the first post on 2019 Ketika lo mau menselebrasikan sesuatu atau mau menggarami seseorang dengan PC yang lo punya Tapi orang lain juga melarang lo untuk gak menggaram-garami seseorang dan memancing keributan <gifat> Inilah terjadi Makanya punya etika tuh digunakan Hehehe gitu. <gifat> 2021, kita awali dengan berita baru guys Mari kita lihat berita berikutnya Namun saat menarik nafas panjang, ada bunyi trompet dari tenggorokan aset Dui <tuh> <laughs> What on earth is wrong with you, kid? Kenapa <laughs> sih? Sedang apa dia saat trompet ini tertelan gitu? Asep Yahya keluarkan bunyi trompet saat menarik nafas panjang. Siapa nih di channel gue yang lagi nonton ini namanya Asep gitu kan? Tolong ya tahun depan jangan telan trompet lagi. Gue gak tau ini siapa yang siapa yang karma gitu. Ibunya mungkin pas lagi hamil ngidamnya om telolet om bali ya. Jadinya anaknya secara default punya suara om telolet om jokes nih, kadang dari foto-foto kecelakaan atau segala macam itu tuh ada-ada hal-hal lucu ya. Ya, selama gak ada yang kecelakaan parah sih, ya, ini lagi gak ada yang terluka parah. Itu bisa aja menjadi sesuatu yang memori lucu ya. sih, <laughs> seperti contohnya gambar ini, guys. Dari gambar ini sebenarnya ada beberapa detail yang bisa kita lihat, guys. Contohnya... Itu yang duduk kenapa gak bantuin Mereka nyantai banget gitu ya Ngerokok gitu di warung gitu Sesantu itu kak Bambang Salam bukannya bantuin ya malah pada ngopi sambil udut baik Bukan gue ini ya ditubur <laughs> Kecelakaan tetangga bukanlah kecelakaan kita Itu aki-aki plus nengdua nyantuinnya kan main Kecelakaan mobil tabrakan bodo amat Yang penting kopi lanjut <laughs> 5 menit sebelum roboh <laughs> Etna mali malih itu genteng udah mau ambruk malah pernah ada bayi di situ ya pasra bener nampaknya. Nah iya bener juga sih itu genteng udah mau roboh gitu kan? Gak bukan genteng rumahnya doang ya, genteng warungnya juga udah mau roboh nih guys. Dan cuma ditahan dengan satu tiang. Gerobak miring-miring padahal mobil di sini, ini gerobak kenapa? Kenapa? kenapa kena shockwave? Oke, kalau kalian melihat satu detail yang mungkin gue lewatkan coba komen di bawah ya guys. Kira-kira apa lagi yang bisa kalian lihat yang lebih lucu lagi di sini guys? Jangan lupa komen, oke okay, guys. Mari kita awali 2021 dengan hujan. Alhamdulillah hujan. Semoga dengan turunnya hujan tak ada maksud di malam ini. Ini. kejebak di Grogol, Gak bisa kemana-mana, oleh Om Hadi. <laughs> Ayo, Om Hadi mau kemana? Ayo, Om Hadi mau kemana? Ayo, Om Hadi mau kemana? Ayo, Ayo. Anak ditukar tabung gas. Belajar agak, kerja kaga Terbahan doang gitu, tidak, tidak produktif sama sekali. Anak ditukar tabung gas, sang ibu. Saat itu saya sedang mabuk. <laughs> Kalau seandainya orang beli sesuatu, tapi eh saya lupa bawa duit ini eh, ktp saya buat jaminan ini, sim saya buat jaminan dulu, nanti saya balikin. Ini saya ambil ya, tapi mungkin ibunya nggak ada KTP kali ya Yang dijamin anaknya dong, dahsyat memang Anak tidak perlu, tabung gas nomor 1 Kalau secara fungsional, tabung gas itu lebih fungsi daripada anak sih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Oh my god, Ada ini gue udah pernah liat ini Yang ini gue udah pernah liat Assalamualaikum tetap aja gue pengen tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Sih. Ah, ini kita udah tahu akhirnya gimana ya. Ini kita udah tahu akhirnya gimana. Oh, oh, oh, that's gonna hurt. Kalau seandainya dia nggak kenapa-kenapa, gue tetap bakal bekas. Ya? <laughs> nih Oh Hei, hei, hei, Salam hei, hei, di rumah-teman hei, kibah hei, rakor hei, hei, hei, hei, kibah hei, hei, kibah hei, hei, kibah Kenapa jadi hewan primitif gini ya pun? Bon? Tobanga GWS <tobanga> Confused Unggabua <tobanga> Sepertinya tetakrama belum ditemukan nih. <tobanga> belum belajar etika guys Orang-orang belum belajar namanya tetakrama gitu Belum ada yang namanya penjajahan Bayangkan mendengarkan ini jam 2 pagi Kayak alarm kebakaran <tobanga> Tapi kalian kebayang gak sih Kosannya kalian punya piara anjing gitu Dan malam-malam deh kayak gini itu antara kalian panik atau gimana gua nggak tahu sih kok deh kayak gini gimana cara bikin gil gue yang punya anjingnya juga bingung loh dan next sebuah cerita seorang teman marah padaku karena aku mencium pakaian dalam milik adik perempuannya ya iyalah bros aku tidak tahu apakah karena dia masih mengenakan atau karena seluruh keluarganya masih ada di surga. Apa pun itu yang jelas itu membuat pemakamannya menjadi sangat-sangat aneh. Nuh segera siapkan perahunya. Tuhan mau menenggelamkan bumi lagi, guys. Sebelum kalau deh kalian pengen tahu bandingin antara dark jokes dark jokes Indonesia yang isinya penuh dengan gak jelas jelas dengan dark jokes dark jokesnya orang luar yang kayak gini sih. Dark jokes orang luar kayak gini emang. <laughs> Apa nih? Kenapa ada lagu Sasageo Sasageo itu? kenapa mereka lari? <laughs> lu nonton anime apa sih astaga sampai dibubuken nyata gitu halunya tuh maksimal gitu kenapa sih dia lari udah kayak titan yang <laughs> apa sih running titan astaga dan ini dari CCTV, boys. Kayaknya sih ini pemilik CCTV-nya sendiri. Atau kalian bayangin nggak sih. kalau sandi lagi iseng kayak gini, Terus direkam-kamah tetangga. Lewat CCTV terus disebarin. That would be pretty interesting. Alright guys. Sekian dulu untuk meme-nya. Kalau kalian suka sama video kalian. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. 2021 bakal lebih banyak lagi video yang lain-lain. Dan ya guys. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Dan follow sosial media gue juga di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. And I'll see you guys video. Thanks for watching.